Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kita senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari penyakit. Dan tidak lupa pula, saya senantiasa mendoakan agar saudara-saudara semua, saya dan saudara semua khususnya senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya Allah, Rabbul alamin pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa stok unit semoga mobil yang saya vlog-in yang saya roasting bisa memberikan bahan rekomendasi bisa menjadi bahan pertimbangan bisa menjadi bahan referensi buat saudara, -saudara semua yang akan membeli kendaraan mobil bekas pada khususnya baik cash ataupun kredit dan bagi yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya, like, komen dan share. Berikan komentar yang positif yang sifatnya membangun. Semoga kebaikan Saudara semua diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ada Ayla tipe X tahun 2015 bertransmisi manual warna merah. Metalik pajaknya panjang November 2022 kilometernya pun masih cukup rendah. Untuk harga kredit DP 15 juta angsuran dua koma satu dikali empat tahun, 1,8 koma dikali lima bulan. untuk dashboardnya masih sangat rapi, original kilometernya masih cukup rendah ya Terus darah. Insya Insyaallah mobilnya aman tinggal pakai bodi-bodi masih sangat mulus tidak pernah ada eksiden besar ya atau bekas banjir. Insyaallah mobilnya masih kategori aman. Oke, baik. Selanjutnya Ayla X tahun 2017, transmisi manual. Warna putih, pajaknya di bulan Mei. 2022 panjang ini kita bandrol dp di kisaran DP 15 juta angsuran 2650an kurang lebih kilometer masih cukup rendah di angka puluh ribuan ya interiornya masih bersih mesinnya pun masih enak nggak ada masalah kaki-kaki masih bagus insyaallah mobil tinggal pakai baik selanjutnya kita ada mobil Innova G bertransisi Matic yang model Grand tahun 2011 untuk spesifikasi pajaknya Januari plat A Tanganan Kabupaten. saldo mobilnya istimewa nih buat saudara-saudara semua untuk harga kita jual 140 juta net untuk kredit TP25 angsuran di 37-39an estimasi kurang lebih ya saudara, -saudara. Kali berminat, memang pagi, bensin dalam transmisi otomatis tahun 2011, baik selanjutnya. Toyota Rush tahun 2014 ini kita jual 140 juta pajaknya Oktober 2010 2022 maaf Rush tipe G tahun 2014 selanjutnya R3GX tahun 2014 bertransmisi manual untuk DPN di 15 angsuran 3,3an kurang lebih dikali 47 bulan pajaknya Mei panjang 2022 plat F Bogor Kota untuk mobil istimewa Insya insyaallah rendah semua ya baik selanjutnya ada Avanza tipe E warna silver metalik tahun 2016 bertransmisi manual Hai dimana mobil ini Insyaallah tinggal pakai kilometernya masih sangat rendah bodinya masih mulus mobil ini Insyaallah nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir mesin-mesinnya langsam kayak kaki enak tidak mendadak-menduduk ya untuk kayak kakinya. Nah, ini kilometernya masih di angka 79-an ongoing. Mesinnya kering. Bodi-bodinya tinggal pakai. Insyaallah tidak ada dandan lagi. Saudara- saudara paling PR-nya cuma pelek aja kita jual murah ya sosial untuk DP di DP 15 juta angsuran estimasi sekitar 33-34an kurang lebih dikali 48 bulan Baik, segelumit yang tadi telah saya roasting, semoga mobil-mobil tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dan bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua. Akhirnya salam mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon maklum adanya dalam segi penyampaian maupun dalam segi penampilan. Mohon maklum adanya, saya tutup wabilih taufiqol hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dari sah otomotif.